Halo sahabat, selamat datang di channel tutorial. Nah, untuk tutorial kali ini cara mengatasi Mobile Legend loading lama atau stuck. Baik sahabat, gimana kabarnya semua? Waduh, pasti baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga sehat selalu. Amin amin darbalang amin. Baik sahabat, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, alangkah baiknya kita like dulu video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, bagi kamu player Mobile Legends pasti ngalamin ya yang namanya loading lama uh, atau stuck ya teman-teman ya, ketika mau masuk uh, ke game. Tiba-tiba loadingnya itu lama banget ya teman-teman ya Untuk mencapai 100% teman-teman Nah di sini channel tutorial akan membahas tentang itu ya teman-teman ya Baik teman-teman ikuti terus tutorialnya teman-teman ya Untuk langkah yang pertama langsung saja kita buka pengaturan mobile Legends ya teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya kita pilih deteksi jaringan teman-teman Oke sahabat kemudian kita pilih optimasi research Dan untuk langkah selanjutnya kita langsung saja pilih optimasi research ya teman-teman ya -teman. kita tekan yang ini teman-teman Kemudian kita tekan oke okay aja ya teman-teman ya Dan sekarang kita tinggal tunggu aja teman-teman ya, ya untuk proses resource-nya teman-teman ya. Uh, tujuannya untuk mengoptimasi dan untuk uh, mempercepat loading uh, ketika kita masuk ke pertandingan teman-teman ya. Dan ditunggu aja teman-teman ya kira-kira waktunya 3 menitan teman-teman. Baik sahabat untuk uh, menghemat waktu saya akan memotong videonya teman-teman ya Agar lebih cepat sedikit teman-teman Baik sahabat jika prosesnya sudah selesai langsung saja kita tekan ok ya teman-teman ya Kemudian kita close tab yang ini teman-teman Dan langkah selanjutnya langsung saja saya di sini akan uh, push ya teman-teman ya push solo ya teman-teman ya. dan untuk uh, menganalisis uh, hasilnya teman-teman baik masih stuck atau tidak teman-teman ya baik sahabat untuk loadingnya uh, sudah mulai cepat ya teman-teman ya udah nggak stuck lagi teman-teman nah bagi kamu yang masih mengalami stuck ya di loading uh, ketika mau masuk ke battle kamu bisa menggunakan tutorial ini ya teman-teman ya baik teman-teman Uh, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, alangkah baiknya kita like dulu video ini yuk sebanyak-banyaknya dan jangan lupa lagi untuk berlangganan juga ya ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe. baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di uh, tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. have you seen any other back up. Back up. must be paid back by blood resurrecting soon Beep. <laughs> Obey the mind. Initiate retreat. Request backup. In request backup. Your team destroyed the turret. Our turret initiates retreat. Your turret has been destroyed. Victory!